Hari Ini tanggal 14 Maret 2020. Kita lihat keadaan kondisi di Swedia kayak apa ya? Uh, mau lihat Jerman rumah, eh mau lihat supermarket kayak apa keadaannya? Dan di kota masih banyak orang yang jalan-jalan juga sih, tapi berkurang dan nggak ada yang pakai masker. Kecuali orang Korea dua orang. Terus yaudah kita lihat apakah stok makanan sudah menipis karena kalau yang di kota, di Freedom plan, yang di pusatnya itu banyak yang kosong jadi kita mencoba mau ke arah yang pinggir-pinggir Sekarang, kita menuju ke Willis gitu Agak gede sih, Willisnya So, let's see. Bagaimana keadaan di dalam sana Dingin guys Wadum guys Tapi blereng Ya Ya, roti Masih ada Masih ada dikit-dikit Ini roti masih banyak Yo, food. Coba orang pada belanja. Ini kosong karena diskon. <laughs> Itu keranjangnya habis. Jadi bawa keranjang dua. Iya, boleh ini nasi beras maksudnya tuh beras kosong kosong kosong kosong kosong kosong oh banyak yang makan beras juga ya sementara pasta di sini masih ada tuh masih banyak oh orang swedia ternyata suka makan nasi ini ayam ini juga stok ayam Wow, stok ayam. Ayam sekarang 22 kroner. Murcik, Shay. Borong. Borong. Ya, walaupun harganya 22 kroner, lihat dong. Kita belinya juga cuma satu, keles Gak lebay. Ini lengang sih di sini. Gak rame-rame banget, gak heboh. Tuh, masih stoknya juga masih banyak. Endok alias talua Masih banyak Tuh telur nih Stok telur nih Tuh Masih banyak jadi no worries ya Susu Ya menipis tapi masih ada Tuh Susu-susuan Masih Ada dan, Tapi ada yang kosong juga sih Masih banyak Tuh, ya. Ada yang sampai, ada juga yang panik Yang beli banyak banget Tuh salah satunya masnya itu sini Makanan-makanan yang ini hampir habis Tuh ada yang udah habis kosong Tuh makanan-makanan yang frozen itu rata-rata Habis, karena memang pada buatnya Untuk persiapan um, Persiapan ber... Menyendiri kali ya Tuh, belanjaan orang ya. Tuh, kosong Sayuran Yang kering, frozen juga banyak yang kosong Toilet paper, nah ini, ini toilet papernya masih banyak. Oh, tuh. mbaknya beli sa, sa okay, okay. sayang. tuh masih banyak nih toilet paper, banyak yang bersih. Hundred. Cuy, sayang Kenwi. Dan sementara itu this aku mau. Paper ya sementara itu aku mau nyetok untuk persediaan bayi oke lah kok ini yontai egi kato epo popo deh sayang, what is to vet love? is it diapers? oh oh, nih buat bayi oke okay, kita mulai setok baru 8 bulan sih, tapi aku nyetok popok, ah, ih, yang mana ya ada ide popok yang terbaik, nih banyak yang kosong juga tuh oh uh, larang ya popok ya tuh kondisi kasir kami hmm, banyak kita nggak banyak, cuma segini aja ini normal, nggak Enggak nimbun. Udah selesai belanja hari ini. Ini mukanya aku tutupin, bukan karena ini ya pengganti masker, tapi karena adem banget. Makanya mukanya juga adem. Ya udah, terima kasih sudah mengikuti belanja mingguan kita hari ini sekaligus. Untuk laporan posisi grocery di Swedia, <laughs> dadah, dadah, hai dong.